Halo sahabat Homemage Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Dan di video ini kita akan mengerjakan exercise 4 untuk create and confirm a production order. Pastikan teman-teman sudah melihat komponen-komponen dari barang yang akan kita produksi dan juga melihat stok yang ada dengan menggunakan T-code MD04. Jika teman-teman sudah mengerjakan exercise tersebut, di sini kita akan meng dan mengkonfirm production order. Caranya kita masuk ke folder logistik. Kemudian production. Shop floor control. Order. Kemudian create. Dan tiketnya adalah CO01. Di sini kita bisa menuliskan. Kode dari barang yang akan kita produksi yaitu R-F1 nomor login. Plannya adalah 1000. Kemudian kita tekan tombol enter. Total kuantiti barang yang akan kita produksi adalah 10. Kemudian barang tersebut harus selesai. Hari ini ditambah dua minggu. Berarti jika hari ini adalah 8 Oktober maka dua minggu kemudian adalah tanggal 22 Oktober. Kita tekan tombol enter untuk memastikan kapan kita harus memulai proses produksinya. Di sini kita diberitahu bahwa proses produksinya harus dimulai tanggal 15 Oktober. Setelah itu teman-teman perlu mengklik. Gambar bendera untuk rilis order. Setelah rilis order ini diklik, berarti kita setuju untuk melakukan proses produksi. Teman-teman dapat mengklik tombol save di sini. Teman-teman dapat melihat order number-nya sudah berhasil dibuat, lalu kita ke transaksi. MD04 untuk melihat stok. Di bagian information system. tiketnya adalah MD04. Lalu kita klik enter. Jika sebelumnya availability quantity-nya adalah 0. Ketika surat perintah produksinya sudah berhasil dibuat. Maka ini adalah. Stok yang akan tersedia yaitu 10. Setelah melihat rencana ini, kita perlu mengkonfirmasi hasil dari proses produksi. Caranya, kita tekan tombol back, kita ke folder confirmation, lalu enter for order atau CO15, kita double-klik. Inputkan nomor order yang tadi kita sudah dapatkan, lalu tekan tombol enter. Ini adalah cara untuk mengkonfirmasi hasil produksi. Kemudian kita pilih final confirmation dan kita tekan tombol save. Ketika sudah berhasil, teman-teman bisa kembali lagi ke MD04. Kemudian melihat bahwa stoknya sekarang sudah menjadi Available stock. Tidak plan lagi seperti tadi. Ini tandanya proses produksinya sudah selesai, sudah berhasil dikonfirmasi. Demikianlah pembahasan untuk exercise proses produksi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.